Cara membeli Ultima Farming License dengan USDT TRC20 Pembelian Ultima Farming License merupakan tahap pertama sebelum Anda memulai farming token Ultima. Anda bisa membayar lisensi menggunakan USDT, Cash Balance, atau Ultima. Dalam tutorial ini, kami akan menjelaskan proses pembayarannya dengan USDT TRC20. Untuk membeli Ultima Farming License dengan Stablecoin USDT TRC20, silakan masuk ke akun pribadi Anda di situs web Ultima Farm. Scroll halaman ke bawah. Di tab Ultima Farming License, Anda akan melihat lisensi farming yang bisa dibeli dengan token Ultima. Pilih lisensi yang Anda inginkan, dan tekan Upgrade. Jendela pilihan metode pembayaran akan muncul. Pilih USDT. Setujui persyaratannya dengan mencentang kotak yang tersedia, dan tekan tombol Purchase.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 Di bagian License Keys, Anda bisa melihat semua riwayat pembelian Anda, serta mengaktifkan Ultima Farming License yang telah Anda beli sebelumnya dengan mengeklik tombol biru, Activate. Selamat, Anda telah berhasil membeli lisensi untuk farming token Ultima. Lisensi berlaku selama satu tahun. Langkah selanjutnya adalah membayar Ultima Farming Units. Semoga tutorial ini bisa membantu Anda memahami sepenuhnya cara membeli lisensi. Semoga Anda senantiasa meraih profit besar dan pencapaian yang luar biasa.